Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wanasta wa Wa ashadu an ilaha wahdahu la lah. Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal amanu. Taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya nasu.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 وميطيع الله ورسوله ففز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وquirer الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار A'adhan Allah minan Al ikhwa wal-Akhwat rahimani wa rahimakumullahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Tabaraka wa Tabaraka ta'ala. Atas. Yang Allah subhanahu wa ta'ala curahkan kepada kita. Terkhusus pada kesempatan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengkaji beberapa ilmu yang terkait dengan agama kita. Ya. Ini suatu nikmat yang sangat besar yaitu menuntut ilmu. Tak kalah pintu-pintu kebaikan yang lainnya tertutup maka capailah kebaikan-kebaikan itu dengan menuntut ilmu. Perbaikan yang terbaik untuk diri kita, keluarga kita, Masyarakat, Bahkan negara, Ini dengan ilmu. Nas'aulullah subhanahu wa ta'ala, Ayyu'inana ala ta'alumi dinihi. Ya. Di hadapan saya, Suatu kitab, Asar-asar yang sahih pada apa-apa yang mengikuti apa mayat baik berupa kebaikan atau kejelekan. Yakni asar sahih dari amalan-amalan yang dapat memberikan manfaat ataupun kejelekan. Allah subhanahu wa ta'ala as wal-afiyah. Yeah. Ini kitab yang sangat baik. Hanya saja hanya untuk dibaca. Hanya saja saya ingin menyebutkan Suatu apa yang as Ahmad Ibn Ahmad Ibn Saleh Ibn Shamlan Ta'ala sebutkan dari kitab ini atau saya akan menukilkan dari suatu apa yang beliau sebutkan dari karamah ataupun keutamaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang-orang yang beriman karena kekokohan di atas al-haq, di atas agama. Ya, al-istiqamah di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala, as-sabat al ala dinillahi azza wa dua kalimat. Ini yang tiap muslim di dalam salatnya di tiap, setiap rakaat salatnya pasti dia meminta istiqamah di atas jalan yang lurus. Ya, Karena di dalam surah Al-Fatihah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ihdina ash mustaqim tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus as-sabat ya istiqamah yaitu di atas keimanan dan tetap istimrar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala Itulah istiqamah. Itulah kokoh. Iya. Akan tetapi as sabat ini lebih mengenal kepada perkara-perkara yang al-haq. Iya. Yakni di atas kebenaran. Kokoh di atas kebenaran. Tidak bergeser walaupun dengan cobaan. Ya, yang begitu besar orang yang memiliki istiqomah atau sabat, dia tetap berada di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melirik ke kanan dan ke kiri, apalagi ke, ke belakang berpaling, tetapi mereka. Mereka ini adalah orang-orang yang tetap berada di atas jalan yang hak tas Allah Subhanahu wa taala as-sabat. Al Asy-Syaikh menyebutkan suatu hadis dari Rasulullah sallallahu wa alaihi wasallam wa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad serta dihukumi hukum hadisnya oleh Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya kata beliau al hadith sahihun sabit Hadith sahih dan sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi ala alihi wa sahbihi wa lama allati fiha ala raihatin tayyibah di malam aku diperjalankan yakni di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka di dalam peristiwa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi atau didatangkan bersama Jibril melewati atau mencium aroma yang sangat harum maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, ma hadhihi ar-rih at-thayyibah?" Wahai Jibril, aroma apa yang baik ini? Faqala hadhihi raihatun masyita binti Firaun wa auladaha. Ini aroma masyita Binti Fir'aun wa'auladihah kang sisir anak perempuan Fir'aun dan anak-anaknya. Al-kultuama syaknuha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi kepada Jibril, apa urusannya atau bagaimana ya? sehingga dia mendapatkan Mempunyai aroma seperti ini, apa amalannya? Ya. Takkala dia menyisir putri Firaun suatu hari maka tiba-tiba jatuh. Dari tangannya, al Madro. Iya. Ini suatu ya, in alat yang dipakainya atau dipegannya. alat Bismillah. Maka masih dan sihir sisir, ya. Bismillah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang baca bismillah. Faqalat ibnatu Fir'aun. Abi. Maka. Bintu Fir'aun mengatakan. Dengan nama bapakku. Iya. Bukan bismillah. Itu maksud dari. Putrinya Fir'aun. Iya. Maka. Kata ma'asyitah. لا, tidak akan tetapi, walakin Robbi wa Robbu. Allah akan tetapi Robku dan Rob Bapakmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Robku dan Rob Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa Tuhanku dan... Tuhanmu adalah, Tuhan Bapakmu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kau lakukhbiru biza'lik. Aga nasang anak makun Fir'aun, bir'aun. Papisang aku. Ya. Agairu mukuadah. Kau lakukhbiru biza'lik. Kau lakukhbiru biza'lik. Kau Maka... Masyidoh mengatakan, iya. Lapor saja. Apisangan nak. Maka fada'aha Fir'aun memanggil Masyidoh. Fakala ya fulana wa inna laki rabban ghairi wahi fulana angkagapua musilangan naya. Iya. Walat na'am. Aga nasi matun raya iya. Ada. Rabbi wa rabbukallahu. Rabbku dan Robmu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'amra bi bukrah min nahas. Maka dia pun memerintahkan mengambil suatu tempat wadah yang terbuat dari nahas. Kuningan. Tambang ya. Kuningan. Nahas. wa maka alat itu dipanaskan kemudian fir'aun memerintahkan untuk dilempar ini bersama anak-anaknya ke dalam tempat tersebut wa qalat maka, masih toh meminta suatu hajat. Sungguhnya aku punya hajat. Kalau wa mahajat tu, apa hajatmu itu? Kalau uhi bu antaj ma aizami, macin nakmu pasti pulungi buku-buku di bawah buku-buku anakku. Rilawan na isi dia pakai, kemudian apa mulam? Kal dalikalak alina min al-haq. Tidak fir'aun mai Firraun, dia perilawan na masih toh. Hanya dia siap melakukan hal tersebut maka fir'aun memerintahkan untuk dicampakkan anaknya satu persatu di hadapan masyithah sampai terakhir yero alana marol malolona masithah wai yang dimiliki oleh masithah wa ka'annaha taqasat min ajlih ya jadi masithah ini agak berperasaan ya khawatir atau ragu-ragu akan tetapi anak ini mengatakan kepada ibunya ya ummah ikhtahmi fa inna adabat dunya ahwa min al akhirah wa ikhtahmat ibuku masuklah ya ke dalam api tersebut yang dipanaskan maka tungguhnya kata anak ini azab dunia itu lebih ringan daripada azab akhirah. maka masihto pun melimparkan dirinya ke dalam tempat tersebut Mas Allah subhanahu Wa Ta'ala Ya. Yeah. Ini karena sabat di atas agama Allah Subhanahu wa taala. di atas agama Allah Subhanahu wa Walaupun sampai meninggal rela karena membela kalimat Allah Subhanahu wa taala yaitu pengakuan akan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala dan juga uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini orang-orang terdahulu. Betapa besarnya ujian yang melanda mereka, yang menimpa mereka. Kalau kita di zaman ini mungkin tidak ada sampai seperti ini ya. Sampai mereka diancam untuk dibunuh, ya jarang sekali kita dapatkan yang seperti ini kemungkinan, ya atau ya kecuali di negara-negara kafir dengan sembunyi-sembunyi. Allah Taala alam, iya. Dan juga Suatu kepala negara. Dari murid-murid Syekh Mukbil, rahimahullahu ta'ala, dari saudara-saudara kita, ini katanya tak kalah dia keluar dari negaranya menuntut ilmu. Kadang ada sebagian yang diseret atau dijatuhkan di atas helikopter. Ya, subhanallah, ini orang-orang Libya ya, Fazafi. Itu sangat mereka sangat takut pulang ke negara mereka, karena kekejaman di waktu tersebut, mati mani, kepala negara, nama apa, berani mana ya, Rewak lo loh, kampung, nah, banyak-banyak mereka itu tetap mengajar dan ada pondoknya di negeri Yaman sampai kemudian setelah. Meninggal kepala negaranya, dia baru berani pulang. Allahul Musta'an. Berkata al Ahmad Ahmad uh, Shamblan Hafidhahullahu ta'ala kata beliau Inna sabata ala al-haqqi hatta al-maut fadilatun azimatun qalla man yuwaffaq liha laha. sesungguhnya Kekokohan di atas kebenaran sampai meninggal ini adalah keutamaan, kemuliaan yang sangat besar. Sangat sedikit yang diberi taufik untuk hal tersebut. Wassabatu ta'ala yu'tihi min Dan kekokohan itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada siapa yang ia kehendaki dari wali-walinya. Ya, itu wali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa asfiyaih dari orang-orang pilihannya. Kata, Al-Syeikh wali hadha, Waqat kana nabiyuna yukthiru minad du'a, Ya muqallibal qulub, Tabit qalbi ala dinik. Karena itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sangat banyak berdoa di dalam doanya yaitu wahai yang membolak-balikkan hati kokohkanlah hatiku di atas agamamu ya musarrifal qulub sharrif qalbi ala thoatika wahai memalingkan hati palingkanlah arahkanlah hatiku kepada ketaatanmu untuk ketaatanmu akan dipalingkan dari ketaatan kepada maksiat akan tetapi arahkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu taala itu yang kita minta dan ini adalah akhlak para nabi juga thariqah metode para nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus di antaranya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Tak kala dia dilempar oleh kaumnya bahkan orang yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim alaihi salam iya akan tetapi suatu hikmah yang sangat besar dalam hal tersebut peristiwa yang seperti ini sehingga umatnya mengikuti beliau Iya berpaling dari kaumnya kemudian mengikuti orang-orang yang saleh para nabi yang saleh Iya Allahul Nabi Ibrahim yuqtadabhi ila jadi -sa ikuti sampai hari kiamat Itu agama Ibrahim, yang sebagiannya adalah Nabi kita Muhammad alaihi SAW, ambil dari Millata Ibrahim Hanifah, agama Ibrahim yang cenderung berpaling dari kesyirikan cenderung kepada atauhi. Demikian juga nabi-nabi yang lainnya. Orang-orang soleh dari atau orang-orang soleh yang terdahulu, Allah subhanahu wa ta'ala uji mereka dengan ujian yang sangat dahsyat. Allahul musta'an. Berbagai macam atau berbagai ragam siksaan yang menimpa mereka akan tetapi mereka tetap kokoh di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Di antara kisah juga, kisah itu al gulam, Ya, Ashabul Ukhud. Ini orang-orang yang membuat parit atau lubang yang kemudian mereka membakar orang-orang yang beriman. Zaman tersebut. Kisah dahulu yang disebutkan di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ke al-Buruj. Ya. Yang mana di dalam uh, kisah itu juga gulam. ya Yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekokohan kepada anak tersebut. Ini yang belajar ya. Yang atau di untuk belajar pada sihir yang sudah lanjut dia ingin meninggal supaya ada pewarisnya. Akan tetapi dia Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik. Berikan hidayah untuk belajar kepada seorang rahib. Yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala berikan keteguhan, kekokohan kepada anak tersebut. Sehingga banyak manusia dengan sebab dia. Beriman dengan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan hidayah dengan sebab bayi tersebut atau anak muda tersebut. Allahul mustaan, sehingga tidak meninggal anak ini sampai ia mengatakan atau manusia telah mengatakan, amanna biro bil gulam. kami telah beriman dengan..." Khobnya al Gulam ini kisah yang panjang ya. Yang biasa orang-orang Al-Irhabi mengambil kisah ini atau berdalilkan dengan kisah ini termasuk dalam apa untuk membolehkan ya, keinginan atau hawa nafsu mereka berdalilkan bagaimana atau membenarkan pengeboman. Membunuh diri. Allahul Musta'an. Ya. Juga kisah Imam Ahmad. Rahimahullahu ta'ala. Ya. Kisah Imam Ahmad. Rahimahullahu ta'ala. Di dalam fitnah. Tentang. Tolki Al-Quran. Beliau sabar. Dan sabit. Dia ya, kokoh di atas hal tersebut. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menolong dengan sebab dia tunnah. Dan juga dengan sebab dia bid'ah bisa tumpas sampai-sampai Imam Ibnu Uyainah rahimahullahu ta'ala mengatakan kata beliau A'azzallahu al-islamah bi-rajulain si Abi Bakrin Yumul Riddah wa bi Ahmad Ibn Hambal al Fitnah Allah Subhanahu wa taala memuliakan agama ini dengan dua lelaki ya yaitu Abu Bakar ash siddiq di hari Ar-Riddah banyak ketika itu kaum muslimin murtad dari Islam dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong agama ini, atau memuliakan agama ini dengan Ahmad ibn Hambal di hari yaitu fitnah. Fitnah apa? Folkel Quran, yang mana pemerintah ketika itu mendukung akan akidah yang akidah bid'ah. Akidah yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Laisa kalamillahi. Kan kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Allahul musta'an. Jadi. Pahala yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini. Mereka-mereka ini yang kokoh di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sabit di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka diuji dengan ujian yang, yang sangat besar. Allahul Mustaan. Bersamaan dengan itu, tentunya mereka di suatu saat atau di hari kemudian di dalam kuburannya, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ganjaran. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kenikmatan yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan atau tentang kisah Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala kita akan bercerita atau menyebutkan kisah beliau bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan kepada beliau di alam kubur dengan ia atau mimpi orang-orang saleh karena tab ini adalah asar mayat, asar-asar yang sohih pada apa-apa yang telah sabit, atau apa telah tetap yang mengikuti mayat, atau yang dialami oleh. Bayat berupa kebaikan atau kejelekan. Ya. Berkata Abdul Haq di dalam kitabnya Al-Aqibah. Kata beliau Wadhakar Abu'l-Hasan Ibn Yahdham dari Abi Bakar Ibn Ahmad dan Muhammad ibnul Al-Hajjad Kual haddathani Ahli Kata beliau Allah azza wa jalla ahla ahlal Kubur hatta as'aluhum an Ahmad ibn Hanbal. Allahu bih. Kata seorang lelaki dari ahli Tursus. Aku berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya memperlihatkan kepadaku penduduk penghuni kubur. Penghuni kubur. Sampai aku bertanya kepada mereka tentang keadaan Ahmad Ibn Hanbal. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perbuat ya? dengannya. Maka aku melihat Imam Ahmad Ibn Hanbal di dalam mimpi setelah 10 tahun. Karena ahlal ala kuburihin. pada apa-apa yang dilihat oleh orang yang tidur, artinya mimpi ya. Karena ahlal kubur seakan-akan para penghuni kubur telah bangkit dari kuburan-kuburan mereka, fadiruni bil kalami, atau bil kalam, maka mereka pun segera Menyapaku. ya hadha. Kam iyana. Wahai fulan. Wahai si ini. Berapa banyak engkau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya. Allah memperlihatkan. Engkau. Ya. Hani Allah subhanahu wa taala memperlihatkan kami kepadamu. An lam yazal mundu faraktum, ya, al tahta syajaratuba. Engkau bertanya tentang seorang lelaki yang terus-menerus sejak engkau berpisah dengan mereka. Allah Subah atau malaikat senantiasa memberikan pakaian ulah ya, dari bawah pohon tuba. Pak, katakan ya, yaitu pohon di dalam surga. Allahul mustaan ini, pak ada kisah lain sebenarnya. Bagus sekali ya selesaikan sedikit ini kisah dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala kata Ibn Kasir rahimahullahu ta'ala di dalam geografi Ahmad ibn Hanbal kata beliau yaitu Muhammad ibn Huzaimah al-Iskandarani -Iskandar, al kata beliau lama mata Ahmad ibn Hanbal igtamam tu kumman syadidan itu naimati Ahmad Imam Hambal saya sangat sedih ya kesedihan yang sangat fara'aituhu fil manami yatabakhtar fi masyyatihi fa qalalah maka aku melihat dia beliau di dalam tidur mimpi ya sementara berjalan ini dengan ya tabakhtar Ya Abu Abdullah ai masyiatin hadi wahai Abu Abdullah yakni Ahmad Ibn Hambal jalan apa ini ya qala masyu quddamin al-huddam fi salam ini jalannya para pelayan di negeri as-salam, di negeri kesejahteraan, keselamatan dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Bakoala maaf, Arab Wahabik. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perbuat denganmu? Kata beliau, Gafar Wali. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengampunkan. wa albasani na'lain min dahab wa albasani na'lay dan Allah Subhanahu wa taala memakaikan saya dua atau sandal sepasang sandal dari emas faqala ya ahmad hadza bi alquranu kalami maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepadaku, "Wahai Ahmad, ini karena ucapanmu Al-Quran adalah kalamku, ucapanku. Allahul mustaan, kata Abu Muhammad ibn Had ibn Abi Hatim dari Muhammad ibn Muslim ibn Warah, kata beliau, "Tak kala Abu Zur'ah ah meninggal." Aku melihatnya di dalam tidurku, maka aku berkata kepadanya, maaf alallahu bik. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perbuat denganmu. Kata beliau, kuala li al -jabbar. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha berkuasa. aljabar maha menyumbungkan diri Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, al -mutakabbir. Jabar Maha Penguas berkuasa. Al-Hikuhu bi Abi Abdullah. Ikutkan atau gabungkan dengan golongan atau dengan Abi Abdullah. Wa Abi Abdullah, wa Abi Abdullah. Maksudnya kelompokkan bersama Abu Abdullah, Abu Abdullah, Abu Abdullah. Tiga Abu Abdullah yang disebutkan. Yang mana semuanya ini adalah Imam Madhab Abu Abdullah Malik kunyanya Abu Abdullah Imam Syafi'i kunyanya Abu Abdullah Imam Ahmad kunyanya Abu Abdullah. Ini di dalam mimpi Abu Zurah, ah. ani tak kala meninggal Muhammad ibu Muslim ya benwaro bercerita. Katanya, tak kala Abu Zurah ah meninggal, aku melihat beliau di dalam mimpiku, aku berkata, kepadanya apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perbuat, ya, denganmu. Artinya, Allah subhanahu wa ta'ala mudiakan engkau. Ada apa? Kata beliau, Allah subhanahu wa ta'ala, yakni Abu ah, ya di dalam mimpi yang telah meninggal, gabungkan dengan... Abu Abdullah, Abu Abdullah, Abu Abdullah, yaitu Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i. Ini orang-orang salih. Para Imam Madhab. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kenikmatan bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala dalam, walaupun masih di dalam mimpi, silkal ajilu busyaral mu'min. Itu insyaAllah ta'ala adalah suatu kabar gembira yang mana Allah subhanahu wa Wasallam mengatakan itulah kabar gembira yang Allah subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman ya karena walam Yakob illa al tidaklah tertinggal dari kenabian bagian dari kenabian kecuali kabar gembira apa itu kabar gembira yaitu arru'yatus shaliha. Mimpinya orang-orang saleh, mimpi yang baik. Nas Allah Subhanahu wa taala Assalamuatal afia asallahu subhanahu wa taala ia jadalana minas shalihin min zumratis shalihin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari kelompok orang-orang saleh. Dahuna subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت توفر وقعدت آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين